Apa ini? Oh, terima kasih telah Alhamdulillah itu umar Kering sudah rasanya air mataku. Tel tel terlalu lama sudah langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai rantainya. Wah, wah namanya ramai-ramai. iya, Oh no! daerah. <tuh> boleh, ah, kita jalan ya, nanti, jalan jalan. jalan jalan, sore sore ini, masih air, Dan dia masih milik orang lain, terlinggis, kiamat, gue, ah, gak ternyata nih, kangen dong disini, itu di Balik Hei Kek Wah Balik Assalamualaikum ah. Iya kok, cepet temen Hah? Kayak virus Virus apa? Corona Cepat ah. e ah? uh. Corona e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 Yo, saya ingin alhamdulillah apa ini? apa ya bisa aku ingin belajar mari tibo, untung gak pokok -na nah, aku <tuh> Ya, jalan suwe apa? Apa? Tapi hati-hati. Nah. Okay. Eh, Gawin. dulu ya. Yuk. Mantap, mau enggak? eh, jalan tol lah belum? Eh, Eh, eh, eh, <coughs> <coughs> <coughs> Lalu ini ini red reme Apa sih? ber. ini dengan rintangan, kencoklahan. Hah? Pak nalon depa lagi lu, Wah sih Ayo, oh, Apa itu mau? Oh, no. Ini, boleh Ini, boleh apa? Oh. cerita oh. oh, nih oh, yeah. oh, <coughs> <my goodness. coughs> Hey, Mereka. Mereka apa, oh, oh, nah. oh. Ini balik, hmm. Aku mau nang gunung. Opo? Nang tegal. Nah. guys, pedaku mang. Iya. oh? Ya, bekal aku bali. Nek hmm. oh, iso Kau merupakan dikepuk, iya. Mereka berpapak di kafe, Oh... oh. Wei, woi, woi, woi, woi, nunggu! Nunggu, nunggu, woi, woi, apa? woi, iki Ayo! Iki balik! Iki! Ha, ano ano ano apa woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, kenal! Iki woi, woi, woi, woi, woi, Terus! Lo, iki woi, woi, woi, woi, Iki woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, Apa apa woi, Ayo! woi, woi, woi, Aku kan mau ya. ibu tak nah, agakin cara-cara di kono. Ya, terus aku mau ngerjebu iki. Coba. Oh, oh alas. Iki kono ponaanku. Oh, coba iki baru. Iki cak rile. Oh, suwe ndak boleh merantau nang Jepang huh? kono. Terus mau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 walaik kapan ya tasan, ndak daerah kini emang jalan-jalan duduk hmm. sampaian terus ya wess, ya oh. ya wis aku sekurang, ya yes. ya aku, yali yali yali wajar wajar. Wajar. aku sekurang, ya? ya halo halo kajar Subrek, subrek, subrek, subrek. Comment, lan, lan, lan lega.